Halo semuanya, kalian baik lagi ke channel aku. Oke, seperti biasa hari ini waktunya gue buat ngebacain DM-DM video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Video yang pertama kali ini gue dikirimin sama Denny. Bang, tolong bahas video ini di episode Hormat di YouTube, Bang. Itu penampakannya asli atau bohongan ya? Oke guys, kita tonton dulu videonya. So, ada penampakan sosok yang mirip banget sama Poci yang kayak duduk di belakang jok motor. Posenya itu kayak duduk bonceng cewek gitu guys. Jadi kayak menyamping gitu. Dan katanya ini kejadiannya di Tangerang. Gua sih kurang tahu ya persisnya kejadiannya di mana. Tapi yang gue tahu pasti ini videonya fake, men. Jelas-jelas itu orang yang gue juga nggak tau, Doi lagi ngapain kok pakai kostum kayak begituan? Apakah orang itu abis bikin video prank atau mungkin lagi bikin video prank? Tapi yang pasti kalian bisa lihat ya di video yang tadi, itu banyak motor-motor lain yang lewat. Tapi orang-orang yang ada di situ tuh kayak sama sekali nggak takut sama sosok yang tadi. Kayak santuy aja gitu. Bahkan kalau gue perhatiin baik-baik nih, sosok yang tadi tuh kepalanya kayak sempet gerak-gerak kayak noleh-noleh gitu guys. Seolah sosok poci yang tadi itu kayak lagi ngobrol atau berkomunikasi sama orang yang nyetir motor di depannya. So fix banget kalau ini videonya fake ya. Putih-putih. Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Afia Salsabila. So ada sebuah rekaman video dari kamera CCTV yang ada di sebuah taman bermain. Katanya malam-malam ngerekam ada penampakan pocong. Kita langsung tonton dulu aja videonya. Jam berapa nih? Jam setengah tiga. muncul Nah, Lontar nah. ya. nah, oh, ya. oh, nah, e, oh, dia, oh, Lompat ya, cu kan. Itu, nah. nah, itu Lompat dia. duduk dia nanti main Itu mau main itu di duduk duduk. Kenapa, besar, besar. Terlalu orang kasih. Ini mulutnya, Pak. Nah itu jelas tidak main Eh, aku lah Gini gitu, ya Minim banget informasi yang bisa gue dapetin dari video yang tadi. Jadi menurut gue sulit banget ya buat narik kesimpulan sosok yang tadi itu apa. Lagi pula videonya tuh gak terlalu jelas dan penampakannya itu jauh banget dari kamera. Tapi yang gue lihat sih emang kayak ada sosok putih-putih yang jalan ke arah ayunan. Dan sosok itu juga kayak main ayunan literally kayak orang biasa aja. Baru kali ini gue liat ada pocong main ayunan anjir <laughs> Kalau misalkan video yang tadi itu diambil pas subuh Atau mungkin pas maghrib, Ya mungkin aja itu orang ya Kebetulan memang lagi suntuk Atau lagi bosen ada di rumah Cari angin, keluar ke taman bermain Terus main ayunan Menurut gue itu make sense banget Sama sekali gak ada yang aneh Tapi katanya video yang tadi itu diambil tengah malam. Walaupun ya, mungkin aja masih ada orang yang kelayapan tengah malam, terus main ayunan. Tapi entahlah, gue ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan poci sih, kayaknya sama sekali nggak ada tanda-tanda yang menguatkan kalau sosok yang tadi itu ada penampakan. Gue lebih yakin dan cenderung kalau sosok yang tadi itu cuman orang aja. Di tengah jalan, next video yang berikutnya ini, gue dikirimin sama Yoshida Asegaf. Bang, aneh dapat lagi penampakan pocong di tengah jalan Benar kagak ya bang? Katanya orangnya abis pulang kerja Kita tonton dulu videonya Terus sudah ya Sebentar dulu sebentar, sebentar, oh, sebentar dulu. Apa, apa itu yang kemarin? Uh. Itu dia, itu dia Astagfirullahaladzim ya, ya. Balik dah ya Ya, balik ya oh, Astagfirullahaladzim Ya, langsung balik Ya, langsung ya. balik Oh, wajib asli. sebentar Kalau didengar dengerin di video yang tadi itu kayak ada suara dua orang ya. Dan kelihatan jelas banget ya di video yang tadi tuh ada penampakan poci Bukan cuma sekali, tapi ada dua pocongnya Yang pertama penampakannya tuh diem aja di tengah jalan terus mereka puter balik Dan yang kedua tuh kayak muncul tiba-tiba dan sengaja kayak ngagetin dua orang ini Poci tuh kayak loncat keluar dari semak-semak Reaksi mereka berdua nih kayak legit banget Bener-bener kayak orang yang ketakutan setengah mati Mereka bener-bener histeris dan langsung cabut dari situ Tapi sekali lagi ya yang bikin aneh itu pocinya men putih banget kayak habis keluar dari laundry gak masuk akal menurut gua masa iya sih poci kainnya seputih itu kayak kainnya itu baru beli dari toko kain gitu kayak gak masuk akal lah gua sih ngerasa video ini kayaknya cuma settingan doang ya tapi gimana nih menurut kalian? Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Jin. Langsung aja kita tonton dulu videonya oh So video ini sempat viral banget beberapa waktu kemarin di tiktok Videonya cuma gitu doang dan gue sama sekali nggak tahu kenapa video ini bisa sampai se viral itu Bahkan yang nonton udah lebih dari 24 juta orang Ya ada tiktokers yang masuk ke rumah tua dan eksplor di situ Terus tiba-tiba pas dia buka pintu basement Ada sebuah ember yang kayak melayang gitu Seolah ember ini tuh kayak dilempar Dan Doi kaget terus pintunya dia tutup lagi Dan setelah video yang tadi viral Otomatis Doi langsung lanjut upload part 2 nya dong Dimana Doi berani diri buat turun ke basement yang tadi Ya, yes, seperti yang kalian duga, ya, di situ nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada orang atau apapun yang bisa nyebabin ember yang tadi itu terbang. Bahkan TikTokers ini juga sempat upload beberapa video lain di mana doi explore masih di rumah tua itu. Tapi di video yang lain, sama sekali nggak ada kejadian aneh. Pertanyaan gue, kalau emang video yang pertama tadi embernya tuh dilempar, terus doi sama sekali nggak takut, dan ujung-ujungnya doi itu turun ke bawah. Kenapa video yang pertama tadi itu cut? Kenapa videonya tuh justru malah kayak dijadiin beberapa part? So gua rasa ini cuman video hoax dari TikTok ya. Next video berikutnya ini gua dikirimin sama Wak Dengs. Langsung aja kita tonton dulu videonya. Oh Ada beberapa fenomena poltergeist yang terjadi di video yang barusan. Dari pintu yang ngebuka dan nutup sendiri, dan beberapa barang yang ada di atas meja dan rak yang jatuh ke lantai. Gua nggak tahu ya original tiktokersnya ini siapa, tapi kalau kalian perhatiin di tengah-tengah video dia bilang kalau video ini direkam pakai kamera nanny cam. Tahu gue semua kamera home security atau CCTV atau nanny cam, baby cam atau apapun itu. Gue nggak pernah lihat kamera-kamera itu ada yang formatnya vertikal kayak kamera handphone Selama ini yang gue lihat ya selalu formatnya adalah horizontal Tapi video yang barusan itu formatnya vertikal men Seolah video itu emang dibuat untuk video tiktok Yes emang bisa jadi misalkan videonya itu formatnya landscape kemudian di crop jadi portrait Bisa aja tapi kalian coba lihat deh Posisi pengambilan gambarnya Komposisi ruangannya Dalam satu frame ini udah ke capture semua So pastinya video ini tuh gak di crop Emang pengambilannya udah kayak gini Dan seolah tuh udah tahu Barang-barang mana aja yang bakalan bergerak So gue yakin banget kayaknya video ini Cuman video fake dan settingan doang ya RSKT. Nah, ini nih yang lagi viral banget belakangan ini. Dan gue pengen aja gitu buat ngebahas. So, video ini awalnya berasal dari sebuah postingan Instagram yang diposting sama salah satu akun gede Setelah gue cari-cari Ternyata original kreatornya itu adalah Dari channel youtube Noob Team Explorer Di video ini Doi itu coba Buat masuk malam-malam ke salah satu Rumah sakit yang terkenal angker Namanya RSK Tayu Rumah sakit ini udah nggak beroperasional Lagi dan udah abandoned guys Dimana udah banyak youtuber Yang bikin konten di rumah sakit ini Dan emang terkenal angker banget Konon katanya banyak warga di sekitar rumah sakit itu Yang aku kalau sering Lihat atau mendengar hal-hal aneh Coba deh kalian perhatiin baik-baik video yang ini hey, hey! Yeah. Hey! Siapa kalian? Yeah, yeah. ada suara kayak orang mandi. tapi kalian bisa lihat sendiri di video yang barusan tuh sama sekali gak ada orang di situ. bahkan di rumah sakit itu pun kamar mandinya udah kosong dan kayaknya sama sekali nggak ada air. so suara air itu dari mana coba? gua udah nonton video fullnya di channel aslinya. durasinya kalau nggak salah sekitar tujuh menitan. Dan gue yakin banget kalau video itu udah diedit Karena kalau kalian perhatiin disitu tuh banyak efek-efek ya Kayak ditambahin subscribe Terus ada grafis-grafisnya juga Dan ada beberapa sound effect Dan ini bukan video live stream ya guys Kalau didenger dengerin sih suaranya tuh kayak real ya Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Karena video ini udah diedit Dan banyak suara-suara tambahan Gue sendiri jadi bingung Suara Aryan tadi itu real Atau editan tapi kedengerannya sih kayak real banget ya. Asli gue bingung banget sih. Coba deh, gue pengen tahu nih gimana menurut kalian. Real? Atau editan? Buat kalian yang pengen lihat video aslinya, linknya gue taruh di bawah. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.